Hai teman-teman, ayo kita belajar ya, mengenai apa? Mainan. Topi. Kalau yang ini warna apa? Merah. Ya. Hmm, nah lagi ya ini. Kalau yang ini kayak bajunya Mbak Bila Warna apa? Biru Biru apa? Biru guys Pinter Kalau ini warna apa? Kayak baju mama Oren Ini warna apa? Kayak kerudung mama Ini? Hijau hmm, Hijau apa nak? Hijau loh, Kayak tembok Hijau apa? Hijau, da da hijau, daun daun hijau, daun hijau, ini hijau, biru hijau, hijau, biru hijau, biru hijau, biru, biru, biru langit ini warna apa? hijau, uh -oh. kalau yang hijau, oh, kuning no. hmm. kuning kalau yang ini? hijau, hijau, kayak warnanya apa? hijau, keset ya yeah. kalau yeah. oh, yang ini baby pink tau Dusty. Hmm. lagi? lagi? Aja sambal